Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya pijat terapi Mas Yanto. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk pijat back pain atau sakit pinggang atau biasa disebut kecetik. Jadi langkah pertama untuk mengetahui uh, ada back pain atau enggak bisa dicek dari sini. Ini patella. Nah. Ini selisih dua jari boleh. Ini, ini, pencet ini. Nah. Nih, ini dermatom lumbar tiga. Nah, jadi, nah, jadi kalau nanti sebenarnya ini juga bisa membantu untuk menyembuhkan back pain. Nah, ini juga untuk bisa palpasi. Berarti kalau kita ngecek di sini ada agaknya pegel atau sakit, berarti kemungkinan ada back painnya. Nah, nanti bisa dilakukan kanan kiri sama seperti ini. tuh kalau udah ketemu, baru turun lagi ke bawahnya dikit. Ini paternya, sini dikit. Tuh, nih. Sama. Udah masalah juga. Nah, tuh, dua. Satu, dua. Oke. Belakang lutut. Nah, di sini namanya ada titik bayi biasa titik blader 40. Nah, digunakan untuk pepain juga pepain ringan kaku itu bisa juga nah, titik ini titik pencet ini 5 menit atau 10 menit dilakukan pencetan seperti ini nanti setelah itu baru diulang ke titik kaki sebelah udah ketahuan ini nggak bisa dibohongin ya pak ya <tuh> <tuh> itu seperti itu nah. ya jadi uh, Dua titik ini insya Allah bisa membantu. Demikian tutorial pijat untuk backpain dari Pijat Terapi Mas Yanto. Terima kasih. Salam sehat bersemangat.